Oke, jenis budaknya matur di, di video ini Eh, kasih tanda yang aku tak ngomong Oke. Nama RRTTJ Terus Dari Kediri. Kediri Keluhannya dirinya nopo Keluhan saya migrain, kepala udah lama Minum Oke. Satu kapsul Tiga hari langsung sembuh Terima kasih dikenalkan alhamdulillah saya dikenalkan sama adik saya Karunia, Karunia. terima kasih apa jenisnya apa? Herbiotik. Antibiotik. Herbiotik 100 Herbiotic 100 terima kasih Herbiotic 100 rekan yes.